Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? So, beberapa hari kemarin gue udah ajakin lo staycation virtual ke hotel-hotel five -hotel star yang super mewah. Dan pastinya harganya agak menguras kantong ya. <laughs> Jadi episode kali ini agak hemat budget dikit ya guys. <laughs> tapi tenang aja, meskipun hari ini hotelnya bukan hotel luxury dan cuman hotel bintang 4. Tapi banyak banget hal menarik dari hotel ini yang pengen gue ceritain ke kalian. So, langsung aja kita mulai videonya. Kui. Sejak beberapa tahun yang lalu ya Gue tuh penasaran banget sama bangunan ini Karena tiap kali gue berobat ke rumah sakit IOAM Ya lu ngerti kan maksud gue <laughs> Itu tuh udah kelihatan Sejelas-jelasnya bangunan ini ya Bahkan pas masih proses pembangunannya Gue kira mau dibuat apaan Gitu kan kok gede banget Eh pas gue kepoin lagi ternyata tahu taunya Udah jadi hotel aja ya kan Namanya Fairfield by Marriott Kuta Sunset Road Setahu gue sih Ini kayaknya hotel paling baru di daerah kuta sini ya Tuh lihat dari depan cakep banget kan? Hari ini gua mau nyobain stay di sini di tipe kamar Deluxe Room dan gua dapet di harga puluh ribuan. Untungnya gua pesan lewat aplikasi tiket.com karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya. Harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Tuh lihat deh, belum apa-apa aja udah dapet diskon FunVake 10% dari harga normalnya jadi 840.000. Mayan kan? Apalagi lo masih bisa dapetin diskon tambahan kalau lo masukin kode voucher. Makanya sering-sering cek sosmednya tiket.com karena mereka sering buat ngebagian kode promonya di situ. Nih, kalau lo belum dapet kode promonya, gua kasih. Baik banget kan gue? <laughs> masukin kode UT500K pas lo pesan hotel di aplikasi tika.com. Dan lo bakalan dapetin diskon langsung 10% sampai dengan ratus ribu. Wow! Nih, kalau gua masukin kodenya, gua dapat lagi diskon tambahan langsung empat ribu. Jadi tinggal bayar puluh ribu aja. Main banget kan? Dan vouchernya udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan cuma ratus ribu aja Yang harganya udah murah jadi makin murah kan Pesan sekarang sampai 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapan pun Buruan pakai vouchernya karena cuma bisa dipakai satu kali per pengguna Untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia Beli lebih murah di aplikasi tiket.com Detail vouchernya ada di bawah ya Jadi hotel ini kalau di website sama di peta Ditulis namanya tuh di Sunset Road tapi sebenernya lokasi hotelnya tuh bukan di Sunset Road, guys. Tapi di jalan kecil di belakang rumah sakit Yoam tadi. <laughs> <laughs> Namanya tuh Jalan Merdeka Raya. Tapi ya masih deket bet sih sama Sunset Road. Mungkin biar gampang aja gitu orang-orang nyarinya kali ya. Anyway, dari depan aja buildingnya tuh udah kelihatan megah banget ya. Jadi makin penasaran kan di dalamnya tuh kayak gimana. Yaudah deh kita cus langsung check in aja. Kuy. As always, kalau lo masuk ke tempat-tempat baru jangan lupa prokes ya, cek suhu tubuh, cuci tangan, dan check in peduli lindungi. Abis nyerahin KTP dan tanda tangan form, gua dapat kikat bedroomnya. Untuk welcome drink di sini nggak ada ya guys. Terus abis check in, gua langsung dianterin ke dalam bedroomnya. Tapi pas otw ke kamar ada sesuatu yang menarik perhatian gua nih guys. <laughs> ini bukan promosi ya, tapi entah kenapa mata gua tuh langsung salvo sama ATM ini ya. Karena jujur selama gue tinggal di Bali, gue tuh sama sekali nggak pernah lihat ATM bank ini deh perasaan. Tapi pas dulu gue masih tinggal di Surabaya, gue tuh malah sering banget lihat bank ini. Karena kan emang markasnya kayaknya di Sono ya. <laughs> gue jadi curiga, kayaknya yang punya nih hotel sama ama yang punya bank itu deh. <laughs> iya gak sih? Soalnya pas gue lihat di dalam bedroomnya juga semua elektroniknya tuh pakai merk itu juga. Wah, kayaknya ini fiksi. <laughs> <laughs> Tapi entahlah ya nggak tahu lagi deh ini cuman dugaan gua doang Ya udahlah ya daripada berspekulasi yang nggak pasti Lebih baik kita langsung cus room tour di bedroomnya aja ya kan Ini bedroomnya ukurannya kecil aja ya cuman 30 square meter Dan setau gue kayaknya semua kamar yang ada di sini tuh emang kecil-kecil gini guys Nah pas baru masuk kamar bakalan langsung nyampe ke areal coffee antimaker ya Seperti biasa disitu ada kopi teh, gula, brown sugar, pemanas air dan dua tumbler air minum yang dijual dengan harga 200.000. Agak pricey sih, tapi tahu nggak sih kenapa kok jual tumbler di sini? Karena emang kayaknya si Fairfield ini kampenya lagi go green mengurangi sampah plastik gitu guys. Makanya di sini tuh nggak pakai air mineral plastik dalam kemasan, tapi justru pakai air minum galon isi ulang kayak gini. Menurut gua ini ada plus minusnya sih ya. Kalau air mineral plastik pastinya dari segi hygiene pasti terjamin lah ya, karena kan emang kemasannya masih tersegel. Tapi kalau isi ulang gini, benefitnya, lo tuh nggak perlu repot-repot keluar ke minimarket buat cari air minum satu setengah liter malam-malam. Karena pasti dijamin selama lu nginep di sini nggak bakal kekurangan air, bakalan cukup dan bahkan kalau abis lu bisa minta isi ulang gratis ke hotelnya. Enak kan? Masuk lagi ke dalam dan di tengah ruangan langsung ada bednya. Ini bednya ukurannya king size dan ada empat bantal juga di atasnya. Di bagian belakang bednya tuh ada dekorasi kotak-kotak warna putih gitu yang simple banget. Dan ada juga lampu LED bar yang panjang banget. Nah lampu ini nih yang jadi main light di ruangan ini guys. Kalau lampu ini dimatiin kamarnya tuh langsung jadi gelap. Seperti biasa ya di depannya ada LED TV dengan ukuran 43 inch. Ini udah lengkap ada channel TV cable dan udah smart TV juga. Di samping bednya ada dua bedside table, dan di situ ada alarm yang sekaligus jadi Bluetooth speaker. Desainnya cakep, ya. Nah, di sebelahnya ada lagi rack dan juga lemari pakaian, tapi di bagian luarnya di situ digantung papan setrika, guys. <laughs> Mungkin tempat ini sering dipakai buat kondangan, kali ya. <laughs> jadi, kalau keluarga mempelainya yang bobo di sini, terus kalau besoknya ada kemeja yang kusut-kusut gitu, enak dah tuh bisa setrika sendiri, kan, pakai papan yang itu? <laughs> Kalau lo buka lemari yang ini, di dalamnya ada gantungan baju, hair dryer, sandal hotel, safety box, dan setrika pastinya. Oh ya, btw, untuk wifi di sini gue udah cobain dan emang kenceng banget ya. Lo lihat aja tuh speednya sampai 60 Mbps, mantep dah. Nah, meskipun bedroomnya ini kecil, tapi lumayan guys, karena di samping bednya ada mini living roomnya. Jadi masih ada sofa buat duduk-duduk dan juga ada dining table-nya Kalau misalkan lo mau makan di dalam kamar. Untuk kamar mandinya ukurannya nggak terlalu luas sih, bentuknya memanjang dan dipartisi jadi tiga bagian. Ada toilet, wastafel, dan juga shower room. Untuk amenities-nya tuh ada di kotak yang ini ya. Disitu udah lengkap dan packagingnya pakai kertas daur ulang kayak gini. Nah, karena hotel ini kampanyanya tuh go green, jadi sikat giginya tuh juga pakai bambu yang recyclable, guys. Terus untuk amenities yang lain tuh semuanya pakai sistem refill kayak gini. Eits tapi jangan salah ya, meskipun ini refill, tapi ini branded dari Mustaki Ruta, guys. <laughs> Gua udah cobain amenities yang ada di sini dan emang wanginya tuh enak banget ya, mix antara lemon sama lavender, mantap deh pokoknya. Terakhir untuk showerhead yang ada di shower roomnya udah pake yang tipe shower juga. Nah, di sini ada satu pintu lagi di ujung kamar dan ini menuju ke areal balkonnya ya, kecil aja sih dan di sini juga ada outdoor sofanya. Biasanya balkonnya ini dipake smoking area buat tamu-tamu yang stay di sini. Tapi kalau lo liat ke kiri, itu viewnya keren banget sih. Kayaknya itu kamar-kamar yang pool view sama pool access deh. Kalau kamar gue ini nggak tahu viewnya apaan ya. <laughs> gue juga bingung gitu. Sore-sore nongkrong di sini tuh enak banget ya, karena udah mulai sunset, terus suasananya juga tenang. Tapi nggak bisa santai-santai ya karena gue harus ajak kalian buat tur ngeliat semua fasilitas yang ada di sini. <guluh> so kita mulai dari lobby aja ya. Jadi di depan FO di situ ada satu iMac yang bisa lo pakai buat streaming, browsing atau ngapain aja bebas deh pokoknya. Tapi bisinya cuma ada satu aja di sini. Terus di depannya juga udah disediain lapak buat beberapa snack dan minuman. Biar kerasa kayak, kayak di warnet kali ya <guluh> Kalau anak warnet kan pasti seneng bet nih ya. Kagak pulang-pulang sampai dicariin maknya ya kan. <guluh> Nah, kalau lu jalan ke dalam lagi, disitu ada jaba lounge di outdoor areanya. Ini nih tempat makan yang pas buat yang suka suasana outdoor atau mau sambil sebat. Bisa nih di sini. Nah, gue juga sempet turun ke bawah ke lantai satu. kalau yang ini kayaknya ini meeting room deh. Terus, kalau jalan lagi ke belakang, di sebelah kiri langsung kelihatan ada areal fitness centernya. Nah, untuk ruangan gymnya ini gede banget ya, guys. Alatnya juga super duper lengkap karena kalau gue nggak salah. Fitness centernya ini dijual membershipnya bulan gitu deh Jadi buat yang mau nge-gym sini nggak harus nginep Bisa bayar bulanan juga Tuh liat deh sampai ada alat buat pull up loh Jarang tuh gua liat Selain itu juga ada dispenser air So kalian nggak perlu bawa air sendiri dari dalam kamar Kalau kalian treadmill disini tuh view nya cakep guys Karena bisa ngeliat langsung ke arah kolam renangnya yang panjang banget Dan yang paling penting adalah Fitness centernya ini buka 24 jam guys Gila nggak? Jadi fitness center ini nggak pernah tutup. Nah cocok banget tuh buat yang bayar membership dan gak mau rugi ya. <laughs> tuh lihat deh, ini kolam renangnya cakep banget sih. Untuk kedalamannya 1,2 meter dan bentuknya tuh kayak lagun ya. Jadi bukan yang kaku kotak memanjang gitu. Sedangkan di samping-sampingnya udah disetap banyak banget sunbat dan juga pool towel -nya. Terus di sebelah situ juga ada pool barnya. nya Sedangkan di paling ujung ada kolam kecil yang bentuknya lingkaran Dan ini whirlpool atau jacuzzi guys Gila sih dari kolamnya ini view building hotelnya tuh kelihatan cakep banget Kelihatan megah gitu Nah seperti yang gue bilang tadi ya Kalau kamar-kamar yang ada di samping kolam-kolamnya ini Tuh yang pool view dan pool access Dan harganya otomatis lebih mahal dibanding yang city view Nah pas di depan kolam disitu ada resto namanya Jejaton Ini bakalan jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay di disini ada areal indoor dan outdoornya Tapi gue bahas restonya ini besok aja kali ya, kan besok berfest di mari. Oh iya btw, FYI nih, di sini tuh check innya jam 3 ya guys. So kalau datang kemari jangan datang jam 2 ya, karena kamarnya pasti belum ready. <laughs> Makanya abis syuting-syuting bentar, tahu-tahu udah malam aja ya kan. Pas malamnya gue juga sempet jalan-jalan di hotelnya dan ternyata di pojokan ada meja biliar guys. Tapi ini nggak gratis ya. Ini disewain dan kalau mau pakai itu bayarnya per jam gitu, Guys. <laughs> ya udah deh, gitu aja ya, buat hari ini. Lanjut besok aja ya. Kaki gua udah gempor muter-muter mulu. Pagi ini gua mau langsung breakfast ke bawah ya, ke jejak restoran yang di depan kolam renang kemarin. Di sini all you can eat buffet breakfast ya, dan pilihan menunya lumayan komplit. Ada mie kuah, nasi goreng, sayur sayuran, ayam, ikan, terus untuk roti sama pastri-nya ada di sini nih. Di sampingnya minuman, juga ada buah buahan, salad dan jajanan juga. Tapi nggak cuma itu guys, di sini juga ada menu ala karti yang bisa lo pesan. Dan semuanya ini udah include sama paket breakfast-nya Jadi nggak bakal ada additional charge lagi ya. Rekomendasi dari gua sih, cobain deh pesan yang gua pesan ini. Omelat sambal mata sama Benedict rendangnya, buh manteb. Kebayang kan, Egg Benedict ketemu sama gurihnya rendang, auto joget, kan. <todododidimu> Tempatnya juga asik ya, karena dari dalam sini tuh langsung bisa ngeliat ke arah kolam, cakep deh pokoknya. Abis breakfast closingnya pasti berenang ya, as always gitu. <todododidimu> ya udah pasti banget kan, kalau staycation wajib makan, tidur, renang. <tododidimu> Syutingnya sehari, ngedit 3 tiga hari. Canda ya, seperti yang lo bisa lihat ya, kolamnya di sini asik sih. Salah satu yang terbaik lah ya buat hotel di kelasnya, hotel bintang 4 Dan value yang paling utama itu adalah karena hotel ini masih baru ya. Jadi kolam renangnya tuh bersih banget, guys. Termasuk juga bulu yang ada di ujung situ, mantep deh pokoknya. Wajib banget buat renang kalau staycation di mari. Oke deh, gitu aja cerita staycation gua hari ini. So gimana in menurut kalian hotelnya?